yo halo WhatsApp guys welcome back again youtube channel dari obot life nah ini udah lama banget menciri 578 hari yang lalu aku login aku coba main game the king of fighter lagi ya udah lama banget ini ini baru main lagi tuh terakhir main tadi 578 hari yang lalu kira. Ininya masih sama ya. Uh, tampilan pas uh, animasinya. Nah ini nih animasi yang baru nih. Aku baru baru lihat ini. Tangan besi, berambut putih dan hitam. Rambutnya beda anjir. Aku baru baru lihat ini. Kedaka, wih Udah lama anjir terakhir main itu dua tahun yang lalu itu sekitar ya tadi hampir hampir 600 hari nggak login udah lama itu nah ini ada apa ini Selamat datang kembali fighter berbagai keuntungan tersedia untukmu video oh, ada ini ya uh, hadiah untuk yang udah lama gak login ya pilih fighter mo. widih ini baru baru login udah disuruh pilih fighter ini mantap sih oh ini ada pilih ya Orochi Orochi Iori sama Omega Rugal nah aku pilih ini aja deh Orochi Yori karena waktu itu dulu aku gak sempet punya, ngegacah, ampas terus jadi ya lumayan dah ini gratisan, ultra rare, Udi, mantap, 1,2,3,4,5, 5 bintang loh, nice, oh ini event comeback ya, login comeback bonus, ini udah lama Kak, soalnya nggak login, jadi banyak hadiah ya, thank you thank you, oh ini ada event apa lagi ini, new special, wih banyak ya, ini aku udah lama, jadi jadi ceritanya udah lama nggak main, jadi lupa. Ini banyak event-event ya. Ntar dulu aja deh Satu-satu masih bingung ini aku. Lupa cara mainnya. Oh, ini nih. Nah kita klaim dulu aja banyak. Dapat tadi ya. Ada pesan gue juga. Waduh dikeluarin dari gueilnya dong. Udah lama itu. 300 hari yang lalu, satu tahun yang lalu dikeluarinnya. Anjay Nah kita ini aja dulu uh, scrolling scrolling ini ada apa aja? kan apa-apa yang baru. Kita lihat di mana dulu ya? Bingung aku sebenarnya udah lama nggak login. Nah ini lucky roulette Nah, ini nih Lupa lagi aku. Muter muter muter. Dapat apaan? Ini kayak gacak juga, ya. Prolet, tapi oh, dapat kayak gituan manja. Nah, dapat tiga, enggak tahu itu apa lupa. Tidak dapat, oh enggak bisa lagi. Udah, oh, udah cukup lah. ya, entar aku, aku masih bingung nih. Keuntungan untuk returing fighter, oh ini nih, dapat keuntungan. Jadi yang udah lama nggak login ya, itu. Masih dapat hadiah, loh. Masih dapat ya, dapat hadiah eh, login ke Bali ya. Bagus juga sih hadiahnya. Nah, ini nih, kita lihat di eventnya ya. Event gacha summon banyak, ya banyak banget. All oh, star fighter oh, ini ada yang free. Nah, kita coba yang free aja dulu karena gak ada juga itunya apa. Gems-nya, oh, uh, dapatnya yang biru dong. Biru, setauku gak bagus sih, kurang bagus. Nah, kan yang bagus itu warna apa ya? Lupa aku. Ntar kita coba lihat dulu aja. Nah, ini ada pri juga nih, kok oh, gak cukup? Gimana ini? ntar klik yang mana ya? Tidak ada pick up, pilih sekarang. Oh, dipilih dulu. Oke, okay, kita pilih aja dulu ngasal aja dah. Aku ini kartu ya kartu battle ya kartu battle. Ya kita pilih asal dulu aja dah. Di sini disuruhnya satu dua tiga empat lima lima. Ah dua lagi. Nah, udahlah. Gitu aja dah, pilih kart. Kita coba yang free ya. Mudah-mudahan dapat gacengnya yang bagus. Kau dapatnya biru. Wih, dari biru berubah jadi merah anjir nice Wiih mantap dapatnya Ultra rare dong bintang 5 option car option car ya. kita coba lihat lagi siapa tahu ada yang gratisan lagi ya ini nih di backpack ini banyak ya. dapat reward ini banyak juga ya di apa di tas ya backpack yang belum di yang belum diklaim Nah kita kalian dulu aja dah, ini apa nih? Ini apa ini? Kotak lope? kotak cinta aja. Wih, ada yang biru, ada yang merah. Oh, dapatnya soul kayak gitu ya. Aku masih bingung soalnya, udah lama jadi lupa lagi. Nah, kita coba buka-buka aja kotak hadiah, kotak hadiahnya dah. Ini ada yang merah, dapatnya all ya, element soul. Ntar aku coba pelajari lagi deh game banyak Soalnya lupa banget, anjir. Wih, merah dong. Wih, dapatnya merah, anjir. Bosan tidak menarik sama sekali. Apaan nih? Wah, anjay, dapatnya sabar Beach Cut ultra rare dong, dapatnya bintang 5. Wih, ini kayak ini ya, kayak skin ya. Nice. Mantap, kita coba lagi ya. Ini yang di backpack yang gratisan, dapat merah lagi. dah oh biru ini mah oh, biru kuning, oh, oh, setauku juga kurang bagus sih. Ya. Nah, dapatnya jinjit, <tuh> <Cing -cing -cay. tuh> sai dah. Apa-apa jadi soul. Oke, kita buka lagi ini. Oh, ini udah punya ya? Maksimal sama King udah punya dua-duanya. Kita coba buka lagi ini. Mudah-mudahan dapatnya yang merah deh. Ayo merah. Kuning. Kuning semua. Wah ada yang merah satu. Nice. Akan kuberikan kematian yang cocok untukmu. Apaan nih? Wih, mantap. New New Year greeting fight. Ultra red. Ini udah punya ya. di boga, di weekend. Shikensu, Binimaru Nikeido, Binimaru keido. waduh banyak banget, Yudi Sakajaki, Kim Kampuang, Choi Bumye, nah tapi dapatnya Ultra satu lumayan dah, gak begitu ampas sekali, dari gratisan dapat Ultra Rare 2 tadi ya, ini, oh masih ada yang gratisan, coba buka lagi Unimakar ya, merah lagi dong kehokianku ini muncul lagi nih udah lama gak ngegac dapet ultra rare lagi nih ini kar ya kartu kartu set kartu set kartu oke aku ntar pelajari lagi deh sebenernya udah lama juga anjir lupa cara main game ini ini ada ini udah punya sih sebenarnya tapi ya kita coba tuker aja deh lumayan dapatnya dapat sold nah akan dapatnya 80 sold oke okay, udah habis yang di backpack yang gratisannya udah habis ini karena aku ada Diamond 300 ini eh diamon atau gem sih ya gem merah ya masih ada 300 sih Cuman, ya, kita coba lihat-lihat dulu aja di sini. Oh, ini apa buat ini ya? Buat belinya. Nah, kita klaim misi dulu. Ini udah dapet lumayan. Kita kembali dulu, terus hmm, kemana ya? Nah, ini apa ini? Permintaan pertemanan, jeru udah lama, baru confirm Oke, okay, kita coba lihat ke fighter. Nah, ini nih fighter yang punya aku nih. Lumayan, udah banyak. Ada 95, ini apa nih? Mukai, aku baru lihat itu apa anjir. Ada 95 fighter yang udah aku punya, lumayan banyak juga sih. Dah, kanan kita... ini Orochi, Yuryagami ini mah kita. Yuria nya Udah kita leveling dulu aja deh Kita coba naikin Gak naik ya Gak naikin aja Itu apaan sih Nah oh yang ini yang yang kuning Yang kuning naikin level Kita coba naikin dulu ke 40 dah Belum nyampe anjir Udah 28 masih kurang nah 40 sip udah kita naikin ke 40 oke okay, udah sukses kita kembali lagi, kita kembali oh ini dapat hadiah juga ya epan eh bukan epan ya ini daily mission weekly mission nah kita kembali coba kita lihat yang mana dulu ya hmm ini ada story juga, nah kita coba uh, nyobain yang story ini udah selesai ini udah selesai juga chapternya kita coba next lagi udah selesai juga anjir udah pull ini ini udah pull juga lah kok udah pull ya bentar kita coba, oh ini udah mentok oh ini norma ya yang normal itu udah beres semua yang hari ini belum nih. Masih banyak nih. Belum full. Nah, ini chapter 8, eh chapter 6. Kita coba masih ada yang kosong. Ini pilih supporter kita auto dulu aja karena udah lama juga. Kita langsung mulai battle aja udah. Itu masih formasi yang dulu ya, belum diubah-ubah karena belum di upgrade juga, belum apa diatur-atur lagi jadi kita langsung coba aja battlenya seperti apa lupa lagi <laughs> oke ini aku pakai Andi Bogar karena dulu ya, yang bagus cuma Andi Bogar doang sih nah disini ada skillnya ada skill 1 skill 2 sama skill 3 terus ada ultimate sama ultimate lagi ultimatenya ada 2 ya nah kita coba skill 1 skill 2 skill 3 nya dulu Tentu habis semua-semuanya ya. Yang nah ini satu ultimate udah terbuka. Kita coba maju ini disuruh maju. warningnya ada apa ini? Ada si gendut. Wah aja si gendut pakai kacamata. Mister Kang. Oh si Akang, baik. Kita langsung bunuh aja si Akang ini ultimate. Ih uh, salah anjir. <laughs> ultimate salah anjir ke si Pocomono. nah Kita langsung Aduh, bisa masih akang ini, Mister Aduh, dibu, dipukul dong. Ini supportnya jadi dipakai, cok. Sabar, oh, udah mati, <laughs> udah mati lagi. Oke, KO menang. You win. Oke, nice. Dapatnya pull tiga, tiga itu tiga bintang. Dapat gems banyak juga. Ini ranknya masih 79 aku, karena udah lama. Kalau mungkin kalau dari dulu aku nggak uh, gak sempet pensi ya karena dulu sempet pensi juga lama 2 tahun mungkin kalau aku dilanjut ini bakalan levelnya agak jauhan dikit bukan dikit lah, jauh banget sih harusnya nah kita coba lagi ini bertarung nah, oke masih sama dengan handi bogarnya ya kita lawan pocomon pocomon dulunya agak ngelek-ngelek dikit ya padahal HP ku udah ganti nih. dulu aku enggak pakai HP yang ini sekarang udah ganti tapi masih agak ngelek-ngelek dikit nih, nih pengaturannya ntar aku coba ganti kita pukul-pukul aja dulu nih iyaaa bisa itu ya tornado nah ultimate nya keduanya udah terbuka nih. bagus nah cowo, di langsung di seter, langsung, langsung mati oh sama kayak skillnya nya ultimate nya hampir sama kayak skill, cuman ultimate yang satunya tadi Wanja ini siapa ini? yashiro, oh, oke okay. Yasiro. ayo Yasiro. kita coba pukul-pukul lagi -pukul lah, Pending ninggoy dia oh darahnya 10 lapis, aduh ngelek oh kita caranya 10 lapis ini baru 9 lapis lagi nih banyak juga 8 lapis lagi Shit. kita coba ganti ya pakai si Egal itu gimana kita coba ganti nah, nah, pakai Sika coba beruntungan Sika nah, agak bagus ya bagus banget nah, kita coba uh, nyari mana dulu ya mana buat kebuka ultimate nya soalnya masih ke unlock nah ultimate nya udah kedua kita chain drive ini pukul-pukul -pukul. nah sakit banget ini ini sakit banget nih dem dem dem, -dem. cuma ya item set kayak gitunya belum belum ngerti jadi itu nggak nggak langsung mati nah kita pakai yuk yuk sana tuh eh ya aku namanya aku yang seingat aku aja deh Pakai Andi Bogar, lagi ultimate ke okay, satu, ultimate keduanya enggak muncul. oh oke, okay, nice menang. You win satu dua. Lah, kok 2 harus pakai balancer, fighter-nya pantesan. Salah tadi nggak lihat, yang aku lupa lagi. Ntar udah, ini banyak udah lama juga nggak main. Jadi, ya, mau aku Udah episode open, okay, kita klaim ya. lagi ini ada, ada apa aja ya? oke oh berarti nama stok juga ada apa aja ya, ya? Hmm, kita sekarang ke battle car, nah ini battle car nya cuma 2 udah ntar dulu aja ya, nama stoknya, kita coba lihat lagi ada apa aja yang baru ya, kita, oh ini, kita coba lihat di kita coba lihat di back, di -back ya, cuman kurang, 400, 100, 100, 100, 100, 100, 100 kita coba cari dulu. nah ini nih backpack kita pakai. nggak bisa, eh itu mah iklan. iklan nggak, oh nggak. oke okay, oke okay, sip ini ada ada 400 aku dek. Uh, gems. coba cari yang yang 400 ada nggak? ini nggak bisa nggak punya. Wih, ini ini ada nih. ada sekitar 4000. bisa dah. coba 2000 ya. Ini dapatnya apaan sih? Oh, yang bulat-bulat tadi ya, soul kayak gitu ya. Elemen-elemen kayak gitu dah, sama buat naikin level juga lumayan. Oh dua kali tuh, dua kali dua ribu. Wih, dapat material kayak gitu ya, core material-material segala rupa lah. Ini terakhir dapetnya satu elemen soli dah habis udah habis semuanya ini tidak ada lagi 3 gems kita coba cari yang 400 gak ada rata-rata 600 yang 10 kali berarti harus yang 1 kali aja dah ini nih yang 7 hari ini 1 kali saman 100 kita coba langsung di disini ya Coba mudah-mudahan dapatnya merah, biru Gak hoki gak hoki, ampas Biru, biru, biru apa sih Cien? Manjir. Masih ada, kita coba lagi 300, masih ada 100 lagi hmm. Wih merah, nice Kilat ini adalah hukuman untukmu lebih baik kau bertobat Widi Orochi Seremi Widi Dari Orochi ya Dari klan eh bukan klan ya Orochi itu apa Kutukan ya Tapi nice Dapat ini suka game ini suka Tapi nanti dulu ya Nah kita coba gacha lagi Masih ada 200 gems Wah biru ini mah Nggak dapet sih Nggak hoki biru mah Coy bonge Tinggal satu kali lagi, nih satu kali lagi jelas gacak terakhir kita habisin aja 400 gems, ya ampas nggak dapat ini kuning, dah tapi tadi dari empat kali itu dapatnya satu itu lumayan juga sih, nggak sampai sepuluh kali udah dapat yang ultra rare, oke. Okay sini kita ke kodek nah kita ini ya ngeklaim tadi yang udah dapat dari mana tadi oh fighter 97 ini. Yori, yori agami Orochi sermi oh, Orochi yori ya nah yori agami dari fighter 97 Oh ini oh ini yang yang baru tadi klaim dulu aja. Ini mah dari Alstar ya. Yang ada skin kayak skin skin skin gitu. Nah, sama Kak juga nih. Summer Beach. dah habis. Tak ambil lagi diamond. Oh, ada diamond juga. Beda lagi ya diamond sama gems. nggak tahu dah, diamond itu fungsinya buat apa juga coba kita cari lagi yang mana ya oh, ini mah ada gratis nih wah tapi harus nonton gak jadi gak jadi ini beli oh ini beli semua ya top up ini ya appen top up semua ini di sini di semuanya itu appen top up semuanya itu kita coba ke laki ini gak bisa bisa sih cuman lupa kita coba klik yang bisa yang get mungkin Oh iya yang get kita abisin dulu aja deh ini masih ada 10 lumayan Oh iya aku baru ngerti ini. harus disamain yang di binggonya nih nah ini dapatnya api coba lagi api lagi Nah kita buang dulu yang itunya kita samain api semuanya buang lagi get bukan dibuang diklaim ya. Nah kalau api semua kalau tiga tiganya itemnya sama itu dapatnya bingo. Sudah, udah satu kali lagi. Dah nggak dapat semuanya kita get aja semuanya dah. Kita klaim dulu aja ntar kita samain lagi. Udah habis materialnya. Kita klaim dulu. Nah. Oke okay, Kayaknya sampai sini dulu aja Videonya Thank you yang udah nonton sampai habis Ntar udah aku coba namatin, bukan namatin ya Leveling Naik-naikin level ya semuanya Sama story-storynya Ini juga baterai juga udah habis Thank you banget semuanya yang udah nonton ya sampai akhir Yang suka video ini boleh juga di-share dan juga di like yang belum subscribe juga silahkan banget di subscribe yang baru join gabung ke youtube ini welcome ya semoga terhibur dengan konten apa adanya ya seperti inilah oke sampai sini dulu aja video kali ini video tentang comeback aku bermain the king of fighter thank you semuanya bye bye